dalam majelis ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan untuk senantiasa berada di atas thalabatul ilmi mempelajari agama Allah mengamalkannya meyakininya dan menyampaikannya sesuai dengan kemampuan kita اخواتي في Rahimani رحماني وارحمكم الله sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari kalangan lelaki dan wanita dengan satu hikmah yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum wanita sebagai pendamping kaum lelaki untuk bisa tolong-menolong, bertawun di dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam al-Islam dari satu sisi wanita itu di bawah derajat kaum lelaki yakni dari sisi kepemimpinan nisa Bima ala ba'd. lelaki itu adalah Pemimpin Penjaga Penegak Bagi kaum wanita Itu di satu sisi Dan tidak sama Antara kaum lelaki dan kaum wanita Dari sisi ini namun di sisi lain, yakni dari sisi ganjaran yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mendapat berbuat kebaikan maupun berbuat keburukan di dalam Islam, lelaki dan wanita itu sama Allah Subhanahu Wa Taala setarakan mereka dari sisi ganjaran. Allah berfirman, "Man amal min aw unsa mu'minun, طيبة، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون." Siapa saja yang beramal salih Dari kalangan lelaki maupun wanita Coba dengarkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini Siapa saja yang beramal salih Baik itu lelaki maupun wanita Tidak dibedakan Dalam keadaan dia beriman Maka kami akan hidupkan Berikan kepada mereka kehidupan yang terbaik Oleh kerana itu akhwatifuddin kaum wanita dan kaum lelaki di satu sisi tidak berbeza dari sisi hak kewajiban dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala Oleh kerana itu di negeri akhirat tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka sebagai balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dan keburukan di dunia ini kedua tempat itu dihuni oleh kaum lelaki dan kaum wanita tidak dibedakan di dalamnya Naam Sehingga Sebagaimana kaum lelaki Menginginkan keselamatan demikian pula kaum wanita itu Harus mencari dan menginginkan keselamatan Di negeri akhirat tersebut Dan kalau kaum lelaki berbuat kebajikan, berbuat amal solih, berada di atas kebaikan, maka Allah persiapkan untuk mereka surga, yakni akan dimasukkan ke dalam surga Allah dan dinikahkan dengan bidadari-bidadari cantik di dalam surga tersebut. Demikian pula kaum wanita. Ketika mereka berada di atas kebaikan Mereka berada di atas keimanan, ketakwaan dan amal salih Allah pun akan memasukkan mereka ke dalam surga Hanya bedanya kaum lelaki Itu akan mendapatkan Bidadari-bidadari surga Sementara kaum wanita Itu akan menjadi bidadari-bidadari di dalam surga Nah Sehingga setiap wanita mukminah itu wajib mempersiapkan dirinya sebagaimana kaum lelaki mukmin itu mempersiapkan dirinya untuk menjadi penghuni-penghuni surga insyaallah taala. Karena di akhirat sana sebagaimana yang kita pahami bersama tidak ada tempat pilihan ketiga selain daripada surga ataupun neraka. Nah, maka di sana ada beberapa kriteria wanita-wanita yang akan menjadi penduduk surga yang dijanjikan untuk mereka kehidupan yang baik, kehidupan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah wanita mukminah Dan itulah wanita salihah Wanita yang berada di atas kebaikan Yang di dunia ini Wanita salihah mereka adalah perhiasan terbaik Dan di akhirat sana Wanita salihah mereka adalah bidadari-bidadari yang terbaik Nabi SAW Nabi SAW Wa ala alihi wasallam bersabda mata, wa الدنيا, Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita-wanita yang saliha. Mereka itulah wanita-wanita yang menjadi calon-calon penduduk surga, insya Taala. Oleh kerana itu, sedapat mungkin setiap mukminah mengupayakan dirinya dan mendidik putra putrinya untuk menjadi calon-calon penduduk surga. Nah. Maka siapakah mereka wanita-wanita yang dijanjikan baginya surga? Ada beberapa dalil yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah Menyebutkan beberapa kriteria wanita-wanita yang akan menjadi penduduk surga itu Di antaranya Mereka adalah wanita-wanita yang bersifat Sebagaimana sifat istri-istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wanita yang sudah dijanjikan Untuknya surga itu Nah Istri-istri Nabi Wanita-wanita yang Yang telah menjadi pendamping Nabi Dalam kehidupan dunia Dan akan menjadi pendamping Nabi, Nabi Di dalam kehidupan di akhirat nanti di dalam surga Siapa yang ingin Merasakan kenikmatan surga Sebagaimana yang mereka rasakan Harus dia bersifat Sebagaimana sifat mereka Jelas Bagaimana sifat istri-istri Nabi Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Azarabbuhu Intallakakunna A'yubdilahu azwajan khairan min kunnah Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, sahihatin, sayibatin wa abkara Kata Allah subhanahu wa ta'ala asa rabbuhu Mungkin saja Tuhannya, yakni Tuhannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, intilakakunna jika dia, yakni Rasul itu, mentalak kalian, menceraikan kalian semuanya, wahai istri-istri Nabi. Ini sebenarnya ada kisah atau sababun nuzul sebab diturunkannya daripada ayat ini naam sabab an-nuzul sebab turunnya ayat ini ketika terjadi permasalahan antara nabi dengan istri-istri beliau Sampai-sampai Nabi SAW memboikot isteri-isterinya nah. Dan ketika Nabi memboikot isteri-isterinya Selama beberapa hari Nabi SAW Apa namanya? Tersebar Isu Bahawasanya Nabi SAW mentalak. Menceraikan istri-istrinya. Nah, itu ternyata isu seperti itu sudah ada sejak dulu, ya. Apalagi dari kalangan wanita, apalagi ditambah-tambahi oleh orang-orang munafik ketika itu. Nabi hanya memboikot istrinya beberapa hari. Ternyata sudah tersebar gosip kalau Nabi menceraikan istrinya. Maka Allah berfirman, "Asa rabbuhu. In kunna, jika Nabi itu menceraikan kalian boleh jadi Tuhannya, Rabb-nya akan menggantikan untuk beliau azwajan, istri-istri yang lain khairam minkum, yang lebih baik dari kalian. Jadi Allah mengancam istri-istri Nabi juga. Kalau Nabi benar-benar menceraikan kalian berarti boleh jadi Allah akan menggantikan untuk beliau istri-istri yang lain Yang lebih baik dari kalian Wahai istri istri Nabi Bagaimana ciri dan sifat wanita yang Akan menjadi istri Nabi itu Jika seandainya dia benar menceritakan istrinya ya. Tapi ternyata Nabi tidak menceritakan Ya namun ini pelajaran besar bagi kita bahawa sifat yang disebutkan di sini inilah sifat yang terbaik wanita-wanita calon penduduk surga. Bagaimana mereka kata Allah yang pertama sifatnya adalah muslimatin. Mereka adalah wanita-wanita yang patuh, muslimat, berserah diri, patuh. Patuh kepada siapa? Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulnya, patuh kepada suami-suaminya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mukminat wanita-wanita yang beriman. sifat yang ketiga qanitan wanita wanita yang taat taibat wanita wanita yang banyak bertaubat kepada Allah abidat wanita wanita yang banyak beribadah saihatin wanita wanita yang banyak berpuasa sayyibatun wa abkaru apakah mereka dari kalangan janda ataupun dari kalangan gadis perawan perhatikan akhwatifillah di sini, dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa ciri wanita-wanita penduduk surga yang pertama muslimah mereka adalah wanita-wanita yang patuh Mukminat wanita-wanita yang beriman ini yang dicari di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang kuat di dalam hati seorang wanita ini yang akan mengantarkan dia ke dalam surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Allah senantiasa menggandengkan antara mukmin dan mukminat. Ya. Yeah. Demikian dibutuhkannya keimanan itu. Karena amalan tanpa keimanan itu tidak akan berguna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka dibutuhkan keimanan yang kuat Dan tentunya keimanan itu Tidak akan digapai Kecuali dengan ilmu yang benar Dari kitab Allah wa Semakin kuat keilmuan seseorang Semakin banyak Semakin tinggi keilmuan seseorang Maka akan sebaikin baik pula Apa? Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wanita-wanita yang taat Taat dalam beribadah Kepada Rabnya Taat di dalam berbakti Kepada kedua orang tuanya Taat terhadap suaminya Ini tercakup di dalamnya Wanita-wanita ya. yang qanit Yang taat Kemudian mereka adalah wanita-wanita yang Banyak bertaubat kepada Allah Taibat Wanita-wanita yang banyak bertaubat Kenapa harus banyak bertaubat? Karena kita ini Sebagai manusia biasa Tidak lepas dari apa? Tidak luput dari Kesalahan tidak ada, manusia yang bersih tidak ada, manusia yang suci tidak ada, manusia yang maksum dari kesalahan. Namun, dibalik kelemahan manusia sebagai manusia biasa ini, di sana Allah membuka pintu taubat terhadap dirinya. Sebesar apapun dosa dan kesalahan orang tersebut baik lelaki maupun wanita. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri diri mereka melakukan dosa. Jangan kalian Merasa putus asa Dari kasih sayang Allah Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni seluruh dosa Sungguh Allah maha mengampuni seluruh Dosa Jangan putus asa dari Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka setiap kali kita berdosa Merasa diri Bersalah kepada Allah Segera bertawabat Itulah ciri wanita-wanita penduduk surga. Karena memang kita di dunia ini mendapatkan ujian dan cobaan, godaan yang luar biasa. Wajar kalau terkadang kita terjatuh di dalam ketergelinciran. Tapi ingat, yang terbaik adalah orang-orang yang mau bertau Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khatta'a. Wa khairu khatta'inan tawabun. Setiap anak cucu Adam itu. Laki maupun wanita. Itu banyak-banyak bersalah. Dan sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah apa? Yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin. sekalian. Akhwat sekalian. Masih ingat tentang kisah seorang wanita pelacur yang justru dimasukkan oleh Allah ke dalam surga gara-gara apa? Gara-gara seekor anjing. Nah, seorang wanita pelacur kalau di zaman kita. Sudah menjadi bagus namanya, bukan lagi pelacur, terlalu kasar itu yeah. Apa namanya? Yeah. Disebutlah kupu-kupu malam Kumbang-kumbang pagi Disebut pula, apa itu? Wanita Tunah Susila Macam-macam, yeah, yang jelas sama saja Al-asma lah tu geyorul hakik nama itu tidak merubah hakikat keberadaan seseorang. Kalau cuma nama yang berubah sifatnya tidak. Ini wanita pelacur ini kotor betul menjual dirinya. Tapi ternyata Allah ampuni dosanya. Tadkala dia telah berbuat baik kepada seekor Anjing, memberi minum Kepada anjing yang kehausan Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan taubatnya Oleh karena itu seorang wanita Sebesar apapun dosanya tidak boleh pesimis Wajib dia untuk optimis Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya Jelas? Bahkan dengan Kekeliruan yang pernah dia lakukan Justru itu menjadi sebab Allah mengangkat derajatnya dengan taubat. Seandainya dia tidak pernah bersalah Maka dia tidak akan pernah Bertawbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Itu Di antara sifat wanita-wanita penduduk surga Apalagi Di antara sifat mereka Abidat Wanita-wanita yang gemar beribadah bukan hanya lelaki yang beribadah wanita pun diwajibkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala makanya orang-orang yang telah berkeluarga itu dituntut untuk membina membina kehidupan rumah tangganya untuk ta'awun tolong-menolong di atas ibah, ibadah ini nah Dituntut untuk tolong-menolong di atas ibadah kepada Allah Tidak dibenarkan misalnya tatkala seorang lelaki itu hanya Ingin beribadah sendiri Dan tidak memperhatikan bagaimana keluarganya juga beribadah Maka seorang wanita tidak boleh kalah dari kalangan kaum lelaki kalau laki itu beribadah mereka juga harus ibadah. Lelaki itu beramal mereka juga harus semangat beramal. Keterbatasan yang dimiliki oleh wanita harusnya tidak menjadi penghalang untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Nah, dan ini yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita mukminah ketika itu luar biasa. Mereka tidak mau kalah sama kaum lelaki lagi Buktinya ya Di antara contohnya Pernah Para sahabat sahabiyah Datang kepada Nabi protes Ya Rasulullah Kenapa kami ini dikesampingkan Kaum lelaki telah menimba ilmu yang sangat banyak darimu Sementara kami ini jarang mendapatkan nasihat darimu Wahai Nabi ketika itu Nabi sadar maka Nabi SAW menetapkan satu hari untuk mereka mengajari kaum wanita itu perkara agama mereka ini menunjukkan semangat besar ya bagaimana semangat besar kaum wanita ketika itu tidak mau kalah sama kaum laki-laki kaum laki-laki itu solat mereka juga solat bahkan pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ada tali yang dibentangkan di masjid di tempat salatnya kaum wanita Nabi pun menegur ada apa dengan tali ini maka para sahabat menjawab Ya Rasulullah tali ini dibentangkan oleh seorang wanita bernama Fulana Bintu Fulan apa fungsinya katanya ketika dia salat lain salat tahajjud di masjid ini dan dia merasa penat, capek. Dia bisa berpegang pada tali itu. Luar biasa. Bagaimana mereka beribadah. Maka Nabi SAW perintahkan buka tali itu. Jangan paksakan diri dalam beribadah. Perintahkan baginya untuk salat. Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan semangat kaum wanita. Di zaman Nabi SAW. Di dalam beribadah kepada Allah karena mereka sadar dengan ibadah ini mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga insyaallah taala. Kemudian sa'ihat wanita-wanita yang banyak berpuasa. Wanita-wanita yang banyak berpuasa. Ini yang akan menjadi penduduk-penduduk surga insyaallah taala. Bersamaan dengan kelemahan kaum wanita maka siapa yang banyak berpuasa di jalan Allah InsyaAllah Allah tidak akan menyanyiakan amalannya Kata Nabi SAW Inna fil jannati lababun yuqalu laharrayyan Lu yuqalu laharrayyan Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang dinamakan pintu arrayyan fiha fihah sa'imun Fihi as-sa'imun yang akan masuk ke dalam pintu ar-rayyan itu Hanyalah orang-orang yang banyak berpuasa Masya Allah ya Hanya orang-orang yang banyak apa? Banyak berpuasa kepada Allah Tidak dibiarkan orang lain masuk ke dalamnya Maka setiap orang yang banyak berpuasa masuk ke dalamnya Itu akan ditutup pintu itu akan ditutup kembali. Dan boleh ada yang masuk selain orang-orang yang banyak berpuasa. Itulah yang berhak masuk ke dalam pintu ke dalam surga melalui pintu apa? Ar-Rayyan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari kalangan mereka. Na'am. Akhwati fi din, rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam ayat yang lain, dan ini sudah kita bacakan juga tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri yang lainnya Bagi wanita-wanita penduduk surga Apa itu? Wanita penduduk surga itu Mereka adalah wanita-wanita yang gemar Untuk beribadah kepada Tuhannya Yang gemar untuk beramal dengan amalan-amalan solih Senang beramal solih Semangat di dalam beramal Dia beramal dengan harta bendanya Dia beramal dengan Apa namanya Dengan kekuatannya Sesuai dengan batas kemampuan yang Allah berikan kepadanya ya. Ini ciri wanita penduduk surga Gemar untuk berinfak Gemar menolong orang lain dan menjaga lisannya dari melakukan kejelekan terhadap orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man amal salihan min zakar atau unza." Dalam ayat yang kita bacakan tadi ya, siapa saja yang beramal salih, baik itu dari kalangan lelaki maupun dari kalangan wanita. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاطًا طَيِّبًا Pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang terbaik فَلَنُحْيِيَنَّهُ Di sini kalimatnya disebutkan oleh para ulama ahli bahasa Di sini diperkuat dengan tiga penguat sekaligus Lanuhiyi lam itu disebut lam taukit lam penguat dan lam penguat itu sendiri didahului oleh sumpah yang tersembunyi sebelumnya dan sumpah itu sendiri adalah penguat kemudian dia diakhir dengan nun tasdil lanuhiyanahu nun tasdil itu disebut nun taukit nun penguat sudah berapa penguatnya ada tiga penguat semuanya Ya yeah. Betul-betul pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang terbaik, dan pasti kami akan membalas apa yang telah mereka lakukan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Itu kehidupan yang terbaik di sini, kata para ulama ahli tafsir, itu adalah kehidupan di dalam sur surga, adakah kehidupan yang mengalahkan kebaikan kehidupan dalam surga nah akhwati din yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan ya wanita-wanita yang gemar beramal salih, mereka itulah wanita-wanita yang akan menjadi penduduk surga, oleh karena itu Jangan pernah malas dalam melakukan amal saleh apapun yang bisa kita lakukan. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an "Idza asbaha fala tantadhir almasa". Jika engkau berada di waktu pagi Jangan tunggu waktu sore untuk apa? Beramal solih Dan jika engkau berada di waktu sore Jangan tunggu waktu pagi untuk beramal Dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Dan pergunakanlah kehidupanmu sebelum datangnya kematianmu. Masya Allah. Amal soleh inilah jemaah sekalian. Yang akan senantiasa dibutuhkan oleh manusia dalam perjalanan selanjutnya. Jangankan di akhirat. Jangankan di alam kubur Di saat-saat tatkala seseorang itu Akan dijemput oleh Malaikatul maut Ternyata yang pertama kali Dia khawatirkan dan dia sesalkan Terhadap dirinya adalah Amal solih Kenapa tidak banyak beramal Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Hatta iraja a ahdahumul mautuqalarabdirjiyoon sampai tak kalau telah datang kepada mereka kematian datang sakratul maut kepada mereka baru mereka mengatakan Robdirjiyoon wahai Rabbu, kembalikan saya ke dunia jangan dulu diwafatkan jangan dulu dicabut rahsia ini kembalikan kehidupanku ya allah untuk apa apa yang disesali Amalu Semoga saya bisa beramal salih Dari amalan yang dulu Saya tinggalkan Amal salih yang disesalkan Oleh karena itu sebelum menjadi Wanita-wanita yang menyesal Di kemudian hari Sadari Bahwa kita ini adalah manusia yang sangat membutuhkan yang namanya amal saleh. Nah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada wanita-wanita yang banyak beramal saleh itu dengan surga dan seluruh kenikmatannya yang tak berhingga Dalam satu ayat Allah menggandengkan antara lelaki dengan wanita di situ Sebagai bentuk penekanan Bahawa wanita itu juga butuh beramal salih Untuk menggapai surga Coba dengarkan ya apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furuhohum wal hafidhati wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhaki irat a'adallahu wa ajran sesungguhnya orang-orang muslim yang Islam laki-laki maupun wanita mukmin laki-laki maupun mukminah dari kalangan wanita qanitin wal qanitat orang-orang yang taat dari kaum laki-laki maupun dari kalangan wanita. As-sadiqin was-sadiqat, orang-orang yang jujur. Lelaki maupun wanita. Coba lihat, coba dengarkan di sini ya. Setelah penyebutan laki-laki disusul dengan penyebutan wanita. Walaupun dalam kaidah bahasa Arab menyebutkan kalau laki-laki sudah disebut sudah masuk dalamnya wanita. Tapi di sini Allah Kembali menyebutkan lagi wanita sebagai bentuk penekanan. Pentingnya mereka beramal salih. Demi menggapai kenikmatan surga. Sampai mana tadi? Al-qanitina wal-qanitat. Al-sadiqina wal-sadiqat. Orang-orang yang jujur. Lelaki maupun wanita. Was-sabirina was-sabirat. Ini semuanya amal salih ya. Orang-orang yang bersabar. Lelaki maupun wanita. Siapa lagi? Walkhasyiina, walkhasyi'an. Laki-laki yang khusyuk dalam salatnya, demikian pula wanita yang khusyuk dalam salatnya. Walmutasad diqina, walmutasad diqat. Laki-laki yang banyak bersedekah dan wanita yang banyak bersedekah. Wasailimina, wasailimat. Laki-laki yang banyak berpuasa dan wanita yang banyak berpuasa wal hafidina furujahum wal hafidat lakilaki yang senantiasa menjaga kemaluannya demikian pula wanita-wanita yang senantiasa menjaga kemaluannya wadhakirina allaha katsiran wadhakirat dan kaum lelaki yang banyak mengingat kepada Allah banyak zikir kepada Allah dan wanita-wanita yang banyak zikir kepada Allah a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah telah persiapkan untuk mereka Ampunan dan pahala yang sangat besar nah, Maka sederet dari amal-amalan salih ini Disebutkan oleh Allah sebagai bentuk penekanan ya, Bahawa wanita itu sangat membutuhkan amal salih Pula sebagaimana kaum lelaki nah, Akhwati Fiddin Semoga Allah SWT merahmati kita seluruhnya di antara yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dari amal soli yang dilakukan oleh wanita. Itu adalah as wa sabirat. Wanita-wanita yang banyak bersabar. Ini di antara ciri khusus. Wanita-wanita penduduk surga ya. Wanita-wanita yang banyak bersabar. Kenapa? Karena dunia ini. Adalah tempat penuh dengan Ujian dan cobaan Tidak ada kalimat Dan tidak ada sikap Tidak ada amalan Yang pantas dilakukan oleh seorang di dunia ini Kecuali bersabar Baik itu bersabar dalam menjalankan perintah Allah Maupun bersabar di dalam meninggalkan Larangan Allah Ataupun bersabar Dalam menerima takdir yang buruk Dari Allah subhanahu wa ta'ala Terutama kaum wanita Terlalu banyak cobaannya Wanita sebagai makhluk yang lemah Banyak mendapatkan cobaan dari suaminya Sikap yang buruk dari suami Cobaan besar bagi wanita Ketika wanita itu telah mengenal yang namanya sunnah ingin berhijab dengan hijab yang syar'i berbagai macam halangan rintangannya harus menghadapi suami harus menghadapi orang tua harus menghadapi masyarakat dan yang lain sebagainya tidak ada kebaikan dari hal semuanya itu kecuali dengan apa bersabar banyak-banyak bersabar kepada Allah subhanahu wa taala. Nah. Dari seluruh ujian dan cobaan ini. Belum lagi ketika wanita itu telah berkeluarga. Dikaruniai ya anak. Di sana dia mendapatkan cobaan berat lagi. Bersabar dalam mendidik anak-anaknya. Bersabar di dalam mengarahkan mereka. Demikian pula jemaah sekalian, kaum wanita itu dituntut untuk bersabar. Kaum wanita itu dituntut untuk bersabar dengan kekurangan-kekurangan dari -kekurangan sang suami, kekurangan harta, kekurangan rezeki, kurangnya ilmu, kurangnya ketakwaan, seorang wanita itu wajib bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala harapkan pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Hanya wanita yang banyak bersabar yang akan berhasil dalam membina mahligai rumah tangganya. Karena ketika seorang itu telah berkeluarga itu pasti akan diterpa oleh badai. Halangan dan rintangan, tidak pernah jangan dibayangkan orang kalau menikah itu, coba tanya ibu-ibu yang sudah kawin. Jangan dibayangkan oh akan mesra terus, romantis terus. Ya. Yeah. Suatu ketika juga terjadi perang dunia ketiga. Nah, terkadang juga harus memecahkan piring. Kalau sudah tidak bersabar, yeah. Kalau sang istri sudah pecahkan piring, suami tidak mau kalah. Yang dipecahkan jendela daripada kepalamu kepecahkan, katanya. Wah, di sini seorang wanita wajib apa? Banyak-banyak bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi kalau dia diuji dengan penyakit Bersabar dalam penyakitnya Bersabar ketika Mengandung anak-anaknya Bersabar ketika melahirkan anaknya Yang kata orang seorang ibu ketika dia melahirkan Apa? Sebelah kakinya berada di mana? <laughs> di kuburan ya? Sebelahnya ada di rumah sakit Na'am. Mempertaruhkan nyawanya tapi kewajiban baginya untuk bersabar kepada Allah. Na'am. Satu hadis pernah disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala dari Afaq bin Abi Rabah uh, afwan bukan bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang oleh imamul bukhari dan Muslim. Kata Atta' bin Abi Rabah, Qala li ibn Abbas, Ibn Abbas itu uh, pernah berkata kepadaku, Ala urika imra'atam min ahlil jannah, Wahey Atta' bin Abi Rabah, Maukah engkau saya perlihatkan, Saya tunjukkan, Terhadap seorang wanita, yang pasti menjadi penduduk surga ini dipastikan oleh Ibnu Abbas. Berarti Nabi sudah pernah memastikan, ya? Gak mungkin beliau berani pastikan kalau Nabi tidak pernah memastikannya. <tuh> <tuh> maaf, min jannah. Maukah engkau saya tunjukkan terhadap seorang wanita yang merupakan penduduk surga, <tuh> masya Allah. Siapa yang mau menjadi penduduk surga harus sama dengan wanita ini ya. Fakultu bala kata atau iya yang mana orangnya? Qala Ibn Abbas berkata hadhil meratus sauda ini perempuan hitam ini. Berarti kalau mau menjadi penduduk surga harus hitam juga. Bukan begitu maksudnya ya? hanya disebutkan perempuan hitam karena ya tidak disebutkan namanya hanya disebutkan cirinya saja ini perempuan hitam ini atatinnabi sallallahu alaihi wasallam faqalat dia pernah datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata inni usra wa inni atakashaf wahai nabi saya ini perempuan yang terkena penyakit Sera Itu penyakit semacam penyakit ayam Bukan ayam ya ayam Penyakit apa namanya Kita diseti ke sini Tidak tahu nama penyakitnya Epilepsi ya? Di mana, di? ya Penyakit epilepsi eh, Itu kalau Biasa kadang tidak sadar ya Keluar busa di mulutnya Apalagi kalau lihat air Wahai Nabi saya ini wanita yang sering terbuka aurat Dia berhijab Dengan hijab syar'i Tapi kalau penyakitnya datang Itu terbuka auratnya Fada'ullah ta'ala li Wahai Nabi Tolong doakan untuk saya Minta kepada Allah supaya saya disembuhkan penyakitku ini <tinyakati> Nabi menjawab kalau kamu mau Saya akan doakan uh, Kalau kamu mau Kamu sabar saja dengan penyakitmu Dan balasanmu adalah surga Pasti masuk surga Atau kalau mau Saya akan doakan kepada Allah, agar Allah menyembuhkan penyakitmu, tapi tidak dijamin surga. Ya. Yang mana yang dipilih? Ini perempuan ini tiba-tiba mengatakan, Asbir kalau begitu saya sabar saja. Wahai Nabi, Nggak usah doakan saya sabar dengan penyakitku, tapi jaminannya apa surga?' faqalat kembali wanita itu berkata ini ataka syaf fada allaha ay allaha takashyaf wahai nabi saya ini sering tersingkap aurat doakan saya kepada Allah supaya kalau penyakit saya kambuh itu tidak terbuka aurat saya wa kata Ibnu nabi pun mendoakan untuknya supaya tidak tersingkap auratnya Pelajaran yang bisa kita petik dari hadits ini, dari kisah ini adalah apa? Ciri seorang wanita penduduk surga, mereka adalah wanita-wanita yang banyak ber, bersabar di dalam kehidupannya. Nah, tidak dapat dipungkiri ketika seorang itu berkeluarga, terkadang suami itu menjengkelkan. Apalagi kalau tidak pengertian. Sang istri mengharapkan kasih sayang suami Suami sibuk Dengan urusannya sendiri Jelas ya? Di situ wanita harus bersabar Setelah dia butuh untuk disayangi Seorang suami tidak memberikan kasih sayang itu Nah, Butuh dia bersabar Maka kesabaran inilah yang akan Mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala Insya'allahu ta'ala Nah Akhwati fiddin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita seluruhnya Kemudian selanjutnya Sampai jam berapa ini? Jam lima ya Di antara sifat dan ciri wanita-wanita penduduk surga. Mereka adalah wanita-wanita yang senantiasa taat kepada suaminya. Wanita-wanita yang senantiasa taat kepada sang suami. Selamat tidak memerintahkan kepada maksiat ma kepada Allah SWT. Eh. Dan ini kekhususan bagi wanita Ya. Kekhususan bagi wanita Kesempatan masuk surga Dengan taat kepada suami Yang tidak dimiliki oleh laki-laki Laki-laki tidak wajib taat sama istri Kan begitu? Kalau ada laki-laki taat sama istri Berarti itu kumpulan laki-laki takut istri Ya yeah. Tidak wajib taat kepada istrinya. Tapi istri yang wajib taat kepada suami, di balik wajibnya itu, Allah persiapkan untuknya surga. masyaAllah. Ini kesempatan menggapai surga tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Nah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Perhatikan baik-baik. Kata Nabi, Iza sallatil mar'atu khamsaha و صامت شهرها و حصنت <رَبِّهَا> jika wanita itu sudah menjaga salat lima waktunya perhatikan ya yang pertama yang harus dijaga apa salat lima waktu dikerjakan tepat pada waktunya karena biasa akhwat ya Mentang-mentang, ya tidak wajib solat berjamaah di rumah juga santai-santai. Nanti akhir waktu baru solat. Padahal tidak ada kesibukan dan tidak ada hal yang mendesak yang harus dia kerjakan. Ya. Ketika masuk waktu duhur, wah, nanti. Ya, orang sudah ada duhur nanti. Bikin kue bolu dulu Belum habis, belum matang Selesai kue bolunya, nonton sinetron dulu Nah, Akhirnya salatnya kapan? Ketika masjid sudah selawat Untuk salat asal Ini namanya tidak menjaga salatnya Wanita yang menjaga salat, maknanya Dan sudah berpuasa di bulan Ramadan. Dan wanita itu juga sudah menjaga kemaluannya. Kehormatannya tidak diserahkan kecuali hanya kepada suaminya. Wa ata'at zawjaha dan sang wanita ini telah taat kepada suaminya, tadkhulu jannata rabbaha. Pasti dia akan masuk ke dalam surga Tuhannya. Masyaallah ya. Perhatikan kalimat yang terakhir wa ata'a zaujaha dan dia taat kepada suaminya pasti masuk ke dalam surga Tuhannya. Luar biasa. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat yang lain ada bentuk lafaz yang berbeda dikatakan wa ata'at zawjaha dan jika wanita itu sudah taat kepada suaminya qilalaha udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syikti akan dikatakan kepadanya kepada wanita yang taat kepada suaminya ini na'am dikatakan kepadanya apa Silahkan kamu masuk dari surga mana yang kamu inginkan Dari pintu surga mana yang kamu inginkan Masya Allah Dipersilahkan Walaupun terkadang di dunia eh, Berat sekali itu melakukan ketaatan kepada suami karena terkadang juga suami macam-macam permintaannya Macam-macam nah. perintahnya tapi karena dia adalah wanita salihah, apapun yang terjadi selama dia mampu dan bukan dalam perkara maksiat, maka dia tetap apa? Menjaga ketaatannya kepada sang suami. Maka di sini kesempatan baginya, silakan masuk ke surga dari arah pintu mana saja kamu inginkan. Betapa bahagianya. Nah, pernah suatu ketika Nabi didatangi oleh kaum wanita protes. Ini juga Bukti yang menunjukkan bahawa Kaum wanita di zaman Nabi itu sangat bersemangat untuk masuk surga Tidak mau kalah sama kaum laki-laki Mereka datang kepada Nabi protes Kalau tidak salah ketika itu Jurubicaranya seorang wanita bernama Asma Kerana dia wanita yang fasih dalam berbicara Pandai dalam retorika. Dia yang sebagai jurubicara. Datang kepada Nabi. Katanya Rasulullah. Sungguh saya ingin menyampaikan kepadamu. Suatu keperluan dari kaum wanita. Dan di belakangku adalah kaum wanita. Yang berbicara seperti apa yang saya ucapkan ini. Artinya satu misi. Hanya saya mewakili mereka. Kata Nabi apa itu? Katanya Rasulullah. Sungguh kami ini telah dikalahkan Dilampaui oleh kaum laki-laki Buktinya apa? Katanya Ketika kaum laki-laki Diwajibkan solat berjamaah Di masjid dengan pahala 27 kali lipat Kami itu hanya solat di rumah Betul atau tidak? Katanya ketika kaum laki-laki diwajibkan berjihad di jalan Allah Yang merupakan jalan pintas masuk surga Kami hanya ditugaskan menjaga anak-anak suami kami Dan menjadi pelampiasan syahwat dari suami kami Kami dikalahkan, dilampaui oleh kaum laki-laki wahai Nabi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Asma, wahai Asma, sampaikan kepada seluruh wanita yang ada di belakangmu bahwasanya selama kalian melakukan ketaatan kepada suami-suami kalian, maka kalian setara dengan amalan yang dilakukan oleh kaum lelaki." Tanpa kalian harus mengamalkannya. Masyaallah. Satu saja syaratnya, taat kepada suami-suami kalian Maka dari itu jemaat sekalian, ketaatan kepada suami ini adalah keharusan Bagi kaum wanita Dan tidak ada jalan lain bagi wanita yang sudah berkeluarga adalah taat kepada suami Dan wajib pula diketahui oleh wanita yang akan berkeluarga Nah Bahkan Nabi SAW bersabda ahadin, Seandainya saya diperbolehkan Memerintahkan seseorang sujud Kepada orang lain Seandainya boleh kata Nabi Yang pertama kali saya perintahkan Untuk sujud adalah kaum wanita Terhadap suaminya Menunjukkan Besarnya hak suami terhadap diri Seorang wanita Hadirin, hadirat, akhwati fid din Semoga Allah SWT memuliakan kita seluruhnya Inilah ciri wanita-wanita penduduk surga Dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lain Namun waktu membatasi kita Kita berharap semoga Allah subhanahu wa taala Senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita Dan memasukkan kita seluruhnya ke dalam surga Insyaallah Taala, jadilah wanita-wanita salihah, jadilah wanita-wanita penyejuk mata bagi suami kalian, jadilah wanita-wanita yang senantiasa membimbing keluarga kalian di atas kebaikan, ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalian akan dikumpulkan mereka di dalam surganya Insyaallah Taala. Cukuplah jadji Allah. Menjadi motivasi bagi kita seluruhnya Untuk membimbing keluarga kita di atas ketakwaan kepada Allah yaitu tatkala Allah nanti akan Mengumpulkan kita dengan keluarga kita nanti di akhirat Jika kita bertakwa dan keluarga kita berada di atas ketakwaan pula Di atas keimanan kepada Allah Allah berfirman Walladzina amanu Orang-orang yang beriman Dan diikuti oleh keluarganya dengan keimanan pula Dia beriman, anak istrinya juga beriman Kata Allah, kami akan kumpulkan mereka Dengan keluarga-keluarga mereka Di akhirat nanti Selamat berbahagia bagi orang-orang yang beriman dan mengupayakan keluarganya pula di atas keimanan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu taala a'lam. Ini ada beberapa pertanyaan Bismillah Bagaimana jika kita dihadapkan dengan keluarga Yang menentang kita dari segi penampilan Yang katanya sangat ekstrim dan bahkan dipandang sebelah mata Doa dan amalan apa yang seharusnya kita amalkan Agar hati keluarga luluh dan dapat menerima keadaan kita tidak ada yang harus kita lakukan kecuali bersabar Sadari kalau mereka itu adalah orang yang belum faham Seandainya mereka faham Mungkin mereka lebih ekstrim dari kita ya. Maka bersabar dan terus bersabar Berikan penjelasan yang terbaik Dengan dalil kitabullah dan sunnah kalau diterima, Alhamdulillah. Kalau tidak, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Adapun doa dan amalan tertentu tidak ada amalan khusus dan doa khusus dalam masalah ini. Silakan banyak meminta kepada Allah agar dibukakan. Ya, dibukakan pintu kemudahan dari Allah Subhanahu Wataala. Bismillah. Bagaimana hukum tarbiyah kalau tarbiyah yang dimaksud di sini asal bahasa Arab tarbiyah maknanya adalah pendidikan. Maka itu wajib wajib seorang itu belajar agama, menghadiri majlis untuk mendapatkan pendidikan dari kitabullah dan sunah. Ya. maka tarbiyah yang maksud di situ sama dengan ta'lim. Ya, pengajian atau daurah atau tabligh akbar atau apa saja namanya jelas dia mendapatkan ilmu di dalamnya. Adapun kalau tarbiyah yang dimaksud di sini adalah tarbiyah yang dilakukan oleh orang-orang hizbiyyah. Orang-orang yang mengamalkan nah, maka ini hukumnya adalah hizbiyyah. Dia termasuk orang-orang yang mengelompokkan agamanya. Di ya, karena sebagian orang-orang yang bergerak di bidang politik, bergerak di bidang apa namanya e, dakwah yang mengajak kepada kelompoknya itu menggunakan istilah terbiah penggalangan mereka atau apa namanya e, doktrin doktrin boleh. Alhamdulillah. Bagaimana cara mengganti puasa selama dua tahun berturut-turut dengan alasan sakit? ya kan? Ya, Selama dia mampu, dia ganti Dia upayakan sampai selesai InsyaAllah, tidak mesti dalam setahun Atau dua tahun berturut-turut ya, Atau tiap hari dia puasa. kalau dia mampu Alhamdulillah Tapi kalau tidak, maka Dia ganti semampunya La yukallifullahu nafsan Illa usaha Alhamdulillah Mohon penjelasannya Ustaz Bagaimana hadis yang mengatakan Cukuplah seorang istri taat pada suami Salat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan Maka dia akan memilih pintu ke surga Pintu mana yang dia sukai Yang artinya Dari hadis ini wanita tidak perlu Banyak beramal solih Cukup dengan yang di atas saja Ini bukan pembatasan ya Apa yang disebutkan oleh Nabi ini bukan Bukan pembatasan Ya, tapi dalam hadis-hadis yang lain wanita diperintahkan untuk beramal saleh. Ya, oleh karena itu, dia harus banyak banyak apa namanya? belajar dan membaca hadis. Jangan mencukupkan dengan apa satu hadis yang dia dapatkan. Ya, itu bukan pembatasan, tapi Nabi sebutkan itu supaya mudah dihafalkan oleh kaum wanita. Jelas ya? Bismillah, bagaimana tata cara walimah menurut Sunnah? Wah, ini butuh daurah khusus ini. Tata cara walimah menurut Sunnah, dipraktekkan saja, insyaAllah nanti dibimbing. Kalau saudara yang walimah, kumandib. Bismillah, bagaimana cara taat Kepada orang tua dan suami Yang mereka Sendiri tidak beriman Oh, Maksudnya tidak beriman gimana Bukan muslim Atau mereka Tidak taat kepada Allah Awam Ya taat Tetap wajib untuk mendengar Dan taat Padahal-hal yang ma'ruf Ya Ketentuannya itu tadi selama tidak Diperintah untuk maksiat ya, Selama itu perintah tidak ada pelanggarannya Tetap dengar dan taat Orang tua dan suami punya hak Untuk ditaati Bagaimana cara mengganti puasa yang jumlahnya Sudah tidak ingat Wah. Dia berupaya untuk mengingat berapa kira-kira Ya Sebatas apa yang dia ingat, itu yang dia ganti Adapun yang dia tidak ingat, maka dia banyak berpuasa sunnah Semoga puasa itu bisa menutupinya Allahu'ala Bagaimana cara Nabi bercanda? Ya, Nabi memang disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau terkadang bercanda ya tapi candanya Nabi itu tidak kelewatan. Dan candanya Nabi itu hanya ya, tidak selalu bercanda, tapi hanya kadang-kadang saja. Jarang sekali didapatkan beliau bercanda. Nah, maka candanya Nabi itu juga terkandung faidah di dalamnya. Di antara canda Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah seorang wanita, nenek-nenek, wanita tua datang kepada Nabi Minta, Ya Rasulullah Doakan saya, agar saya termasuk menjadi penduduk surga Ini nenek-nenek Minta wahai Nabi doakan saya untuk menjadi penduduk surga Kata Nabi, tidak ada nenek-nenek dalam surga Tidak ada ajus, tidak ada nenek dalam surga Perempuan itu menangis pulang ke rumahnya, setelah itu Nabi mengutus-utusan sampaikan kepada wanita itu bahwa tidak ada nenek di dalam surga karena setiap orang yang masuk surga akan menjadimu muda umurnya setara 30 tahun nah, umurnya setara semuanya, makanya tidak ada nenek, -nenek dalam surga itu diantara canda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bismillah bagaimana hukumnya menahan keinginan buang air besar di dalam sholat Di mana saat itu waktu sholat tersebut sudah mau berakhir <laughs> Sudah injuri time Kalau Dilihat ya, kalau dia menahan Dan itu mengganggu sholatnya Maka wajib dia untuk membatalkan sholatnya tidak sah sholatnya kalau dia bertahan Tapi kalau ya, Keinginan buang air itu Tidak mengganggu dia Memang mau Ada perasaan mau buang air tapi Tidak mengganggu dia dalam sholatnya Dia bisa bertahan santai saja ya, Tidak masalah dia Menahannya sampai selesai InsyaAllah Jelas ya? Karena intinya di sini dilarang menahan Ya, sholata La sholata liman li wa Hadisnya itu ya, kata Nabi tidak ada salat bagi orang yang sudah dihidangkan baginya makanan dan tidak pula ada salat bagi orang yang menahan dua yang mau keluar. Apa itu? Dua yang mau keluar dari depan dan dan belakang. Buang besar dan buang air kecil atau buang angin. Yeah. Inti pelarangannya Allah dari pelarangannya itu adalah Karena itu bisa mengganggu konsentrasi di dalam Sholat Makanya kalau tidak mengganggu tidak masalah Dapat apa dia bertahan Tapi kalau dia sudah mengganggu pikirannya, oh sudah mau keluar ini Apalagi sudah Mulai model berdirinya sudah Miring kiri, miring kanan Keringat dingin sudah <laughs> bertahan maka ini harus dia batalkan salatnya walaupun sudah rakaat terakhir bahkan walaupun sudah tahiyat akhir nah jangan tunggu lagi wahai jamaah jadi Pak Imam tahiyat tetap <tutam> harus dia batalkan Bagaimana hukum bacaan salat wanita pada saat salat isya, maghrib dan subuh salat ya? Apakah dikeraskan atau tidak? Dikeraskan kalau tidak mengandung fitnah. Kalau dikhawatirkan ada lelaki ajnabi yang mendengarkan suaranya maka jangan dikeraskan. Bagaimanakah salatnya seorang ibu yang selalu diganggu anaknya? Kadang dinaiki belakangnya ataupun dihalangi sujudnya, sedangkan anak tersebut sedang menggunakan pampers. Ya, diganggu oleh anak itu lumrah ya biasa, apalagi seorang wanita. Nabi saw, naam beliau apa pernah solat? Kemudian dalam keadaan sujud lama sekali. Lama tidak bangkit-bangkit Sampai sebahagian sahabat sudah Cemas ada apa ini dengan Nabi Jangan sampai pingsan di depan ini Kenapa tidak bangkit-bangkit Setelah bangkit dan menyelesaikan solatnya Sahabat bertanya Apa yang terjadi wahai Nabi Apakah turun kepadamu wahyu Atau terjadi sesuatu padamu Kata Nabi tidak tidak ada yang menghalangiku untuk segera bangkit di dalam dari sujudku. Kecuali karena saya tidak ingin mengganggu kesenangan putraku ini. Ternyata Al-Hasan atau al Husain itu naik di atas punggungnya Nabi. Naik kuda-kuda. Sementara Nabi sujud. Nabi tidak mau bangkit sampai Al-Hasan atau al Husain ketika itu. Benar-benar meninggalkan punggungnya Nabi. Coba lihat bagaimana kasih sayang Nabi terhadap anak-anak. Nah, maka tidak mengapa Insya Allah diganggu. Itu biasa, lumrah, naham. Dan itu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Ya, hanya dia tetap menjaga konsentrasinya. Jangan sampai terganggu. Dia tetap menjaga rukun-rukun sholatnya, ya. Ada pun berkaitan dengan pampesnya ya selama tidak tembus tidak masalah insya Allah. ya masalah kalau pampesnya tembus iya mengenai bajunya atau tempat sholatnya maka itu membatalkan sholat itu membatalkan apa sholatnya bagaimana tata cara sholat witir yang sesuai sunnah ini akan dibahas besok ya Ya, Salat witir sesuai dengan sunnah witir, artinya ganjil, ya. Terkadang nabi itu witir dengan tiga rakaat, terkadang juga nabi witir lima rakaat, terkadang juga tujuh rakaat. Ya, witir tiga rakaat itu dengan apa namanya, terkadang nabi witir tiga rakaat sekali salam, terkadang juga dua rakaat salam, kemudian satu baru salam. Itu kefia witer daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukum imunisasi dan bagaimana dengan petugas imunisasi jika hukumnya haram? Apakah petugasnya mendapat dosa? Tidak ada apa bukti yang nyata, yang konkret ya, untuk bisa menghambangkan imunisasi. Nah, maka tetap pada asalnya ya, dia tidak diharamkan, asalnya perkara yang mubah nah hanya, ya, kalau di, di, dari tinjauan yang lain apa namanya tidak mengimunisasi anak-anak itu nah, itu tidak boleh pula disalahkan jelas ya kenapa? karena asalnya Manusia itu berada di atas kebaikan, di atas kesehatan anak-anak itu insya Allah. Ya, maka tidak perlu terlalu khawatir. Orang-orang tua kita dulu juga tidak ada imunisasi sehat-sehat juga. Bahkan panjang yang umurnya. Tidak ada yang kolesterol, tidak ada yang stroke. Nah, ya, tidak ada penyakit campak dan seterusnya ya. Maka asalnya tawakal kepada Allah tawakal kepada Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalaupun tidak imunisasi. Saya sendiri putera saya tidak saya imunisasi sampai sekarang. Nah, tapi ya kalau ada yang imunisasi Tidak ada masalah insyaallah. Ya karena tidak ada fakta yang konkret yang kita bisa pegang dijadikan sebagai hujjah menunjukkan akan haramnya. Allah taala a'lam. Juga Sudah. Eh. Ina manas. Subhanallah. Alhamdulillah.